sudah dilaporkan, tapi polisi lambat. Nah ini ya, apapun diperalkan, ini dari Demokrasi News kawan. Nah, simak selengkapnya ya. Ini ada selengkapnya. Puluhan masyarakat yang tergabung dengan nama aliansi masyarakat Kota Medan berunjuk rasa menuntut keadilan di Polres Polrestabes Medan Tepatnya di Jalan HM Said Medan Selasa 21 Februari 2023 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan aliansi masyarakat Kota Medan adalah bermaksud mempertanyakan atau menyampaikan tuntutan mereka terhadap penegakan hukum yang melibatkan dua orang oknum anggota DPRD Kota Medan yakni David Roniganda Sinaga dari fraksi PDIP dan Habibur Rahman Sinuraya dari fraksi Nasdem yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga di salah satu tempat hiburan malam Kota Medan. Penganiayaan itu diduga terjadi pada Sabtu, 5 Januari 2023 di tempat hiburan malam High Five Bar dan Lounge yang lalu. Peristiwa itu pun telah dilaporkan Kopolres Polsek Medan Baru dengan nomor Sttb b 1182 Angkermawis 11 2022 SPKT Medan Baru dan sudah diambil alih Polres Tabes Medan. Namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum dan ketetapan yang dilakukan oleh pihak Polres Tabes Medan. Ketua Aliansi Masyarakat Kota Medan, Matius Situmorang Sarjana Hukum dalam orasinya menyampaikan agar pihak Polres Tabes Medan untuk secepatnya dan segera memproses secara adil sesuai hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesegera mungkin memberikan keadilan bagi korban penganiayaan tersebut. Kami aliansi masyarakat Kota Medan meminta kepolisian garda terdepan dalam penegakan hukum. Supaya tidak tebang pilih dalam penegakan hukum dan kami berharap agar hukum tidak dapat diperjualbelikan sehingga menudai rasa keadilan. Serta kami berharap dalam penegakan hukum juga tidak terjadi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ungkap Matius ia menambahkan, hingga kini belum ada kepastian status hukum dari kedua terduga yang dilakukan penganiayaan tersebut. Kami akan membawa permasalahan ini ke jenjang pendakang hukum yang lebih tinggi dari Polres Tabis Medan. Kami juga menunggu apabila aksi ini tidak dihiraukan, maka kami akan membawa masa yang lebih besar lagi paparnya. Usai menggelar, menggelar unjuk rasa aksi damai di Polres Tabes Medan, aliansi masyarakat Kota Medan pun bergerak menuju DPC-PDIP Kota Medan, Jalan Sekit Baru Medan. Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tabes Medan terkait dengan aksi demo warga ini. Terekan CCTV detik-detik dua anggota DPRD Medan aktif yang aniaya warga di tempat hiburan malam. beredar sebuah rekaman video detik-detik sebelum kejadian dugaan penganiayaan dilakukan oleh dua orang anggota DPRD Kota Medan terhadap salah seorang warga di tempat hiburan malam High Five Bar dan Lounge. Kedua anggota DPRD Kota Medan tersebut ya dari rekaman video yang dilihat dari dalam tempat hiburan malam itu terlihat seorang pria yang digugat digug digug kuat. Ya, Habiburrahman menenteng botol minuman. Ketika itu ia datang dengan sempoyongan ke arah meja tempat orang berkumpul di samping panggung musik. Ya, terlihat Habiburrahman meletakkan botol tersebut di tengah kerumunan orang yang berada di sana. Dia pun tanpa menunjukkan ekspresi gembira, menikmati musik di depan dan samping panggung. Lalu dalam video kedua tampak seorang pria yang diduga kuat David sedang digotong oleh dua orang pria keluar dari tempat hiburan malam itu. Inilah kawannya. Nah ini ya informasinya kawan. Jadi dua anggota dewan. Menganiaya warga. Rakyatnya satu dari PDIP, satu dari NasDem. Baik, padahal kedua anggota dewan ini dipilih oleh rakyatnya. Tapi kenapa dia membangani Yang kedua, anggota dewan ini kan pemimpin program rakyat. Malah memberikan contoh tidak baik, mabuk-mabuk. Bagaimana kalau wakil rakyatnya Pemabuk Bagaimana Kalau wakil-wakil rakyat ini Pemabuk Bagaimana mau ngurusin rakyat Ngeri-ngeri juga yang begini-begini kawan Makanya kedepannya ya Jangan salah pilih caleg Anggota Dewan Ya kan Yang berikutnya, hukum harus ditegakkan. Tidak boleh pandang bulu, mau itu. Pejabat kemampuan anggota dewan, kah? Ini harusnya memang ditegakkan. Jangan nunggu masyarakat, demo. Baru keadilan ditegakkan. Ini pun sudah demo, jadi belum ada lah. Ini sudah, bahkan sudah demo, belum ada tindak lanjutnya. Harusnya ini polisi ini keras kepada siapapun dalam menegakkan hukum. Nah, inilah kalau tempat-tempat hiburan merajalela ini kayak gini-gini. Makanya kenapa Imam besar Habib Rizieq siap bersikeras agar tutup semua tempat hiburan? Kenapa kerugiannya jauh lebih banyak daripada keuntungannya? Ini tempat hiburan terjadi penganiayaan, pejabat pemerintah di situ, eh. Ini tempat hiburan, makanya sebaiknya memang ditutup seluruh tempat hiburan seluruh Indonesia ini. Atau kalau memang tempat khusus satu pulau di Indonesia ini kalau mau, jadi semua yang mau berbuat maksiat masuk ke situ ke pulau itu, yang mau mabuk, mabuk mau apa, ya, situ tempatnya. Jangan berbau di tengah-tengah masyarakat. Ya. ya, semoga ini segera dihukum. Baiklah videonya kawan.